Oh ya ampun guys Bener-bener very very delicious Yang ini les ya Oh yang lucu banget Bener-bener kayak Marcel. Oh, The Zedrae Spuite Free Fedros ya Assalamualaikum Welcome back to my channel Lucy Austria Minya Zappur Lucy Austria. Ya yeah, Is free sale Indonesia. Kak Jella yang harus tetap tetap ya хочу uh, uh, ya. video reaksi you na live in the russian Southernmost village cooking leskin national meat cake and kin skin call kinzaya. Oke okay, guys, jadi kali ini aku mau mereaction suatu video yang apa uh, menceritakan nih kehidupan Uh, salah satu masyarakat di apa di suatu desa Rusia guys dan di sini dia akan kita akan melihat ya bagaimana ia memasak ya makanan khas uh, negara Rusia. To so kita langsung aja guys lihat videonya. Let's get started. Oke. Okay. Oh ini indah banget ya karena apa uh, saljunya berwarna putih salju abadinya itu yang menutupi pegunungan itu kayak berasa uh, negeri apa ya negeri apa disneyland gitu loh guys Tuh, kayak negeri dongeng gitu oh. Oke, okay, ini kehidupan di suatu desa, guys. Ya, oke, okay. ini dia sedang mengolah, ya, guys. Guys, uh, macam boti guys? Ya, langsung oh, so nice banget, guys! ini hal yang seperti ini tuh yang apa mengesankan banget. Okay. That's amazing banget, cuy Tuh, lihat pemandangannya, Viewnya is very, very cool banget. Oke. Okay. Dia memotong guys ya Jadi kayak Ini guys ya, pangsit gitu Oke okay. hmm, Nice banget Oke okay. hmm. wow. Oke okay nah ini kayak sama juga kayak spaghetti gitu loh guys spaghetti or apa uh, apa ya makaroni ya like this makaroni hampir sama kayak gitu guys ini, mm, ini enak banget pasti guys ya Oke, okay. oh, lucu banget, lucu banget. <laughs> Oke, okay, nih udah jadi. Ini sama aja sih sebenarnya pangsit guys ya. Tapi nggak tahu sih. Uh, Di sini nggak disebutin guys ya. Jadi aku gak tahu itu mungkin benar lesbian, uh, bukan yang ini lesbiannya. Oh, yang pelucu banget. Benar-benar kayak Marsha, enggak sih? Marsha ended, apa T dari itu? Benar-benar lucu banget. Apalagi suaranya mirip banget sama Marsha. <laughs> Oke, okay. aduh lucu banget si anak tadi itu. Apalagi suaranya tuh Guys, benar-benar mirip banget sama Voice uh, Marsha Ya, kartun Marsha Oke okay. Oke, okay, guys ini kayaknya daging gitu guys ya sama bumbu khasnya ah, dombanya ya guys oke okay. oh, lucu banget gemesin ya ampun parah cuy. Bukannya itu lo manis banget so cute ya ampun Oke hmm. ya, ini ibunya lagi mengadon ya guys Ini bener benar cara yang tradisional banget guys ya Kalau sekarang itu kan ada yang pakai mesin giling gitu Tapi ini dia pakai yang cara tradisional Is very good dan hasilnya juga lebih bagus sih Oh ini dioles dulu entah mentega or apa nggak tahu guys. Oke. Oh ya okay. oh, yeah. ini kayak roti cani India guys ya jatohnya. dan ini mungkin ini ya namanya apa les game ya yeah. uh, makanan apa makanan khas dari negara Rusia guys dan ini lagi diolahinnya kayak mau dipipih-pipihin gitu ya. Kayak apa? roti canai gitu. Tuh benar banget, guys. Okay. Jadi kayak pizza guys ya. Wow, oh, banget <laughs> Oh bukan roti canai guys, tapi bentuknya kayak roti canai guys ya. Hmm. hmm. Apa bener-bener telaten banget ya Si ibunya bikin Nih nice <tuh> Aduh enak banget nih hmm. Oke okay, guys oh, oke, okay. Ini bener-bener kayak pizza guys ya Oh <tuh -tuh> ah. ya terus ditutupin lagi aduh enak enak banget nih guys aduh so very very yummy ya it's very delicious uh, sudah pasti guys itu very very tasty Ayo, guys hmm, enak banget tuh opennya juga masih tradisional juga guys ya kalau yang sekarang itu kan bisa kita lihat dari kaca gitu kan udah mateng apa belum kalau kayak gini kan mesti apa pakai waktu gitu mungkin perkiraan juga guys ya kan oh. hmm, bener benar tradisional banget nih tekonya juga guys ya hmm. ah. lucu <laughs> banget ya bener-bener oh, matang sempurna guys oh ya ampun guys bener-bener very very delicious yummy banget nih oh. terus di atasnya dikasih mentega atau apa tuh guys Udah kelihatan, enak banget. Jadi kebanyakan makan aku. banget hmm. anak-anaknya. Tuh, ini tuh salju abadi, guys. Aku nggak tahu di daerah mana ini, ya, guys. Kayaknya mungkin di daerah uh, Pegunungan Kaukasus atau di dekat daerah wilayah Kamchatka atau di karena yang ada salju abadi itu Di daerah ini sih uh, apa kancaka guys Oh pegunaan kancaka Oh yang pun berasa banget ya kita ada di suana tersebut gitu Hai yang banget coy saljunya itu So very very nice Oke okay, guys gimana menurut kalian Kehidupan uh, Di desa Di apa Suatu wilayah Rusia ya benar-benar Apa ya Menakjubkan banget ya Bagaimana uh, cara memasaknya Juga masih tradisional Cara pembuatannya juga masih tradisional Dan itu pastinya Rasa yang didapat pun Benar-benar ya Sangat-sangat diami -sangat banget Itu enak banget nih cooking less gain guys ya ada isinya kayak ada daging gitu ya, itu benar-benar enak banget cuy, oke okay guys gimana menurut kalian, so mungkin suatu hari nanti gue bisa bikin lesgin juga kali ya, ala-ala Indonesia ya, oke okay guys kalau kalian suka juga sama video aku, like and share, dan sampai di sini dulu reaction aku ini udah azan zuhur guys ya, oke okay, sampai jumpa lagi guys, bye